Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau uh, review buku ramuan virus dewa Sihir Ramuan virus dewa Sihir Ini ada tulisannya mengupas berbagai jenis cerita kuno dari berbagai penjuru dunia yang selama ini dianggap istri oleh arvies. Jadi ini dari dewa Sihir agensi cuma kalau sekarang bukan uh, dewanya, tidak dewa kayak ini, tapi thwa -E gitu ya -E Nah di sini di belakangnya. Buku ini merupakan sebuah bacaan kontroversi yang dapat dijadikan referensi bagi anda yang tertarik mengenai apa itu ilmu sihir yang selama ini hanya ada di dalam kisah-kisah fiktif dongeng dan fantasi. Jadi eh, apa yang selama ini sihir itu cuma dianggap eh, banyak di dongeng doang. Misalkan di ini, ada peri pakai tongkatnya gitu, ada peri pakai sayap itu kan cuma di dongeng. enggak enggak Nanti kalian tahu sendiri, ada delapan jenis persiliran kuno yang tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti astrologi, numerologi, ya, astrologi itu merupakan bintangannya. Ya, jadi, kalau misalnya kita melihat bintang, itu ada susunan planet, itu ya bintang, itu juga mempengaruhi kehidupan di bumi. Numerologi angka-angka. Ya, sukuma yang conjuring, conjuring sigil, sigil tau ya sigil itu kayak model sigil tuh kalau kamu buat sesuatu gambar gitu ya terus jadi anchor gitu. ya ada kudo itu yang boneka buat nyangket itu ada sir mesir, sir eropa dan lainnya dirankam jadi satu dengan banyak sangat sederhana agar dapat dipahamin sehingga membuka tabir rahasia mengenai musir yang sesungguhnya selama ini hanya diketahui sublintir orang harga 250.000 www.dewasihir.com dewasihir.comnya pakai d-h-e-w-a-sihir.com ya jadi itu, jadi bukunya ini, eh, apa, koperan tebal, ya, dibuatnya mengenai koper tebal terus, uh, ini, ini saya desain dulu bukunya ini soalnya ini teman saya yang buat isinya saya desain covernya ya ini logonya dulu masih logo yang awal lewasi roketnya belum pakai ini ini enggak ini masih buat-buat kalau itu tapi tetap ada artinya saya buat kayak gini terus <tuh> ya jadi ini ada tulisannya Alvarez teman cetakan ini desain cover kadang, kadang saya ini adalah nama Facebook saya dulu yang lama ini ada sastra hak sastra ada arti ada danang, ada keruknya dan lain sebagainya jadi di sini saya mau bahas sedikit di dalamnya tentang sihir itu apa jadi di halaman pertama ada tujuh tingkatan sihir tingkatan pertama itu eh, tahu karena pernah dengar tentang sihir ada orang tahu tahu sihir gitu misalkan ada orang eh, nyembuhin orang pakai air aja nah itu sihir Tahu gitu doang, ada ada orang nyantet sih dengar doang. Yang satu tingkatan dua, kita mau ketahui tentang sihir dengan persepsi indra tadi kan sudah dengar, dengar indra dengar tau lah like. Tapi juga melihat, oh ini orang, nyembuhin. begini, ini orangnya kayak gini caranya kayak gitu. Terus Tingkatan ketiga belajar sekilas tentang sihir ya seperti ini, kita belajar sedikit, sejelas, atau membaca buku tentang sihir cuma membaca doang, belajar. Terus tingkatan empat itu, belajar dan melakukan sihir Lalu menjadi penyihir, itu tingkatan empat ya, Belajarnya itu, belajar tentang itu gak melulu soal eh, Tentang keburukan atau apa namanya Santai atau peluh atau sesuatu yang berhubungan dengan dunia kegelapan Itu gak selalu seperti itu Nah ini yang yang malah muncul di permukaan bumi ini ya tentang sihir yang begitu itu yang jelek itu kok kok bisa gitu loh padahal selama ini ya semua tentang gaiban yang, yang baik atau ya, buruk itu sihir semuanya. Ya tingkatan 5, mengetahui karena telah mampu memahami tentang persihiran dan mampu mengaplikasikan tentang sihir. Nah, ini udah tahu, udah belajar, udah dipraktikkan. Misalkan Anda ingin menjadi penyembuh ya gitu ya nyambung anda belajar ilmu pengobatan terus anda mengobati orang dan orang itu sembuh nah, itu sudah penyihir namanya yang nyata aja ya, uh, Albert Einstein itu penyihir juga terus siapa lagi itu ilmuwan uh, fisika itu nah, itu dia kan buat lampu dan itu bermanfaat buat alam semesta itu gimana bermanfaat buat mereka mereka buat sampai saat ini lampu ini masalah ya kan? Lampu Terus lanjut telepon ya, Mereka berjasa Membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak ya, gitu. Ada tingkatan 6 Mengetahui bahwa pengalaman bawah sadar Tingkatan 7 mengetahui dari hati, -hati Tentang Udah nih lagi Tentang, tentang ilmu persihirannya Jadi eh, teman teman baca sendiri nanti kalau saya sampaikan Bisa paham Jadi saya ini baca sedikit karena uh, ini daftar isinya ada bagian satu ada perkamen virus ya prolog terus bagian dua adalah ada kotak pandora ilmu persiliran jadi ilmu persilirannya selama ini uh, ya begitu begitu itu sini jelasin nah perkamen tiga virus tiga sihir sains okultisme esoterisme mistisisme agama dan spiritual jadi hubungannya sihir dengan sains okultisme esoterisme mistisisme Agama dan spiritual itu dibahas ya, di sini semua. Jadi box tiga ini? hubungan sihir dengan sains itu apa? makanya tadi saya sebutin contoh uh, penyihir itu si Albert Einstein itu ya, ya dan lain sebagainya itu kan sains. Tapi kok bisa lari ke sihir? Teman-teman nah, bisa baca sini terus agama spiritual itu hubungannya apa dengan sihir apakah itu bertolak belakang Enggak kalau belum baca ini, pasti yuk kepentahanan kalau enggak terus yang ketiga, yang bab lanjutnya sisi gelap ilmu sihir, ada sisi terang ilmu sihir jadi sihir itu sama, kayak pisau pisau itu tajam, kita bisa buat motong orang kita juga buat motong sayur mau motong orang, kita merugikan orang lain kalau motong sayur, kita bermanfaat buat kita sendiri sama, jadi, ilmu sihir itu ada sisi gelap, ada sisi terang jadi enggak mesti sihir itu sesuatu yang gelap enggak kayak gitu Sihir itu enggak sesuatu yang gelap, bukan bukan setanggih, santet, apa segala macam. gak nggak butuh itu tanpa penyembuhan, doa, ritual, berjemur. Itu semua berhubungan dengan sihir cuma dulunya aja kagak tahu. Ya rekaman sihir ada genom, ya di genom ada 12 genom kita apa itu di bawah misalnya penyembuh, pemberi, kak, pencipta kak, atau hi ke dan lain sebagainya. Kalau orang genomnya penghibur dia ya pasti bakal mudah banget jadi pelawak kayak gitu. Terus perkamen virus, sihir murni, campuran dan kontemporer. Terus ada perengkapan sihir. Perengkapan sihirnya ada apa aja sih? Ada wand, ada kali, ada grimoire. Wand itu tongkat, tongkat yang bisa orang dia di Harry Potter itu kan ada tongkat. Tongkat itu apa sih? Nah, ini tongkat ini yang salah paham orang kadang tongkat itu dibuat santet oh, buat nyihir tok gitu. Padahal enggak, tongkat itu buat simbolis sesuatu. simbolisnya apa? Uh, itu ibarat uh, ini langit dan yang bawah bumi kayak gitu. Jadi sebagai penghantar doa, ya penghantar doa. Ideosofisnya kayak gitu. Buat lengkapnya bisa baca di sini ya terus ada bel, ada sapu, dan lain sebagainya lengkapnya sini. perkamis virus 7 ada altar dan lingkaran cair. Itu yang altar itu kita bisa bilang itu tempat ibadah ya. Kalau orang dulu membuat altar itu betul-betul dia cari tempat yang memang bisa orang kalau kita masuk bisa mendamaikan, bisa meresikel. Energi negatif jadi positif bisa bermanfaat, kayak gitu. Jadi hubungannya ada ada titik-titik tertentu di bumi ini yang memang kalau kita datangi itu pusaran energinya kuat, kuat banget kayak gitu, nah. Tapi orang-orang zaman sekarang itu loh kok heran banget buat tempat ibadah di mana-mana nggak ngerti umumnya gitu, nah. Tempat ibadah kok ada di mana-mana. Tapi kalau kita masuk juga sama aja kayak gitu gak bisa e, mengubah energi itu nah yang orang enggak ngalau masukin gitu, tembak ngalau banyak jadi perpuas itu itu enggak nah. apa gunanya gitu nah buat tempat malah tempat satu tempat ibadah dua berdekatan nah kalau berdekatan pas pas lagi aja gitu kan cau-cautan, ribut, ada polusi suara. Mending satu tempat, gak apa-apa jauh. Tapi tempat ini memang benar-benar mendamaikan. E, contohnya di Kaabah, misalkan. Kaabah itu kan memang ada tempat-tempatnya tertentu. Enggak, enggak. Bukan. Itu yang maksudnya e, di Kaabah itu ada. Saya pernah dengar informasi. Kalau misalkan selain di Kaabah di luarnya itu hawanya beda dengan kata Abah itu kan berarti energinya kan ada situ, itu nggak gitu, sembarang taruh Terus terkamen virus sembilan, 8 pelatih energi murni, energi murni itu energi yang murni dari dalam diri kita itu kita dilatih untuk meningkatkan. Ya kalau orang energi murninya itu lojo itu ya bagaimana mau hidup ya melakukan sesuatu cuma atas dasar Disuruh, gak punya inisiatif sendiri, gak punya inspirasi, gak bisa membantu alam dan lain sebagainya itu, itu. malah yang ada sial mulu Nah terus kami sembilan mengenal dunia keajaiban Terutama terus-terutama mantra sir, kontrafer. mantra, mantra sihir itu gimana sih? Mantra Kalau orang dengar mantra pasti telat eh, ya, bacaan-bacaan gitu terus kalau kita baca itu eh, langsung berbuang semuanya misalkan mantra pengubah jadi uang misalkan tank jadi uang nah, ini, ini tongkat baca mantra tank jadi uang jadi uang padahal nggak begitu mantra itu fungsinya ya ya salah satu fungsinya kalau misalkan kita ucap itu kita Bakal buat anchor buat diri kita juga, gitu, mengakses kondisi kita waktu kita buat mantra itu. Jadi mantra itu, enggak sembarang kata itu, nah memang dibuat supaya kita ke, ke state tertentu, ke kondisi tertentu. Nah itu ya, buat teman-teman yang belum paham silahkan baca buku ini. Punya eh, ini lengkap, tentang virus, eh, tentang sihir. Terus ada prasasti kebijaksanaan, ada catatan ramuan virus, perekaman kebijaksanaan, perekaman virus jenis, -jenis persihiran kuno, ada bonus atraksi para epilog, ada abota utor ya. Banyak ini ada cara menggunakan wand, cara menggunakan alat-alat uh, sihir, dan masih banyak lagi. Ada juga uh, altar, ya, saya bilang dari tempat membuat altar terus latihan latihan ada juga di dalam pelajar ya, jadi teman-teman uh, diajarkan juga cara membuat mantra isinya mantra yang baik dan benar jadi, melatih otak kita untuk lebih baik lagi jadi, kayak gitu jadi teman-teman yang mau beli buku ini langsung aja ke web dewasil.com atau langsung hubungi di Facebook ya sama beliau Langsung. Nah jadi uh, ini bukunya mantep banget ini ya. mengupas banget tentang ilmu persiran. Oh ya saya lupa kenapa sih virus? Ya virus P I -R -U -S itu sebenarnya singkatan V itu visualisasi, I instrumen, R itu rasa, U, -U usaha, S itu spiritual singkat virus. Nah virus ini juga kita ada di jangkauan virus ya apa virus, virus virus, virus karolina <gif> virus itu nah virusnya itu ya, virusnya itu kan kecil tuh kecil dan bisa menyusup ke tubuhnya orang bisa menularkan orang lain ya. nah, itu itulah virus sama ke penulisnya ini Sampir, apa? Virusnya, lah mampu anu ini itu dan lain sebagainya oke itu aja tentang Oh RPDS Ramon virus dewa sihir. Ini ada versi satu. berarti ada versi 2-nya ya, teman-teman nanti saya buat di video selanjutnya. Oke, itu aja semoga review ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yuk